Nabi atur semua dengan masa, dengan tepat lepas bukti yang tempat tu lah. Pergi ke rumah orang tu, rumah orang ni, Alhamdulillah, Islam mula maju di Mekah. Lepas tu orang pun pakak ikut kau banyak, kau banyak, kau banyak. Walaupun bilengi banyak tu, kalau nak kira dengan permulaan Islam tak ada ramai mana. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن Walakinna aksharahum la ya'lamun Ayat 57 Surah Al-Qasas Dan mereka yang kafir berkata Kalau kami menyertaimu Menurut pertunjuk yang engkau bawa itu Nescaya kami Serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami Oleh golongan yang menentang Mengapa mereka berkata demikian Bukankah kami telah melindungi mereka Dan menjadikan negeri mekoh Tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman Yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis Sebagai, sebagai rezeki pemberian dari sisi kami Ya Ya kami telah menjadikan semuanya itu tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur Dengar lagu ni tak faham dah tapi orang ada cap-capai kuam boleh pegagamahlah tu sebab apa ambil daripada ayat yang dibaca dan terjemuh jagamah katanya ayat ni Sebenarnya ada uh, apa Sebab boleh turun ayat Saya hurai isi Yang ada di dalam ayat ini dulu. Orang kafir mkoh pada zaman itu Di tengah-tengah Nabi Duk tengah dakwah Duk royak Walaupun pada awal islam, Nabi dakwah dengan secara Sembunyi senyap-senyap Tiga dalam masa tiga tahun walpas pada tu Allah taala waktu rung ayat fasda' bima tu'maru wa'arid wa'rid al-musyrikin hendaklah mung he Muhammad terus terialah gapo yang diperintah kepada mung untuk dakwah rayak kepada orang ramai mung kno put phui buko yang edo nusu walaupun kena dok belawer ataupun kena ditentangi ataupun di di apa? ditidak disokongi oleh orang-orang kafir. Nabi pun jalal dakwah dia sedikit demi sedikit mula rakyat orang-orang kafir Mekah pun mula buat Eh gapa ni, ada clean white dalam gua. Sehingga setengah setengah orang nampak. Fitikam setengah setengah Nampak duduk suksik-suksik-suksik jumpa situ, jumpa sini. Sebab Nabi dia buat perjumpaan dengan para sahabat. Gile-gile di antara umuh tu dengan umuh ni. Tapi, masyuh tempat yang Nabi berjumpa dengan para sahabat, iaitu umuh Arkham bin Abi Arkham. Yang duduknya, duduk di dekat bukit sofa. Orang tak suka katanya rumah tu adalah tempat perjumpaan. Nabi atur taktik cara pergi ke rumuh tu, jumpa situ, jumpa sini pun rakum dan molek sungguh. Tak nampak selipar-selipar duduk kat luar. Ya roleknya, orang boleh bilas lalu, ha ni ada tujuh orang ni, sebab apa? Sebab selipar ada tujuh guru. Ramai orang dalam rumah ni. Mari bawoh, buat makan gapo nama ni. Ha tu. Hidpakati. Nabi atur semua Nga masa, nga tepat Lepas bukti buka tepat tu lah Gek ke rumah orang tu, rumah orang ni Alhamdulillah Islam mula maju di Mekah Lepas tu orang pun pakat Ikut Kau banyak, kau banyak, kau banyak Walaupun bilengi banyak tu Kalau nak kira dengan permulaan Islam Tak ada ramai mana Tak ada ramai mana Puluh-puluh, ratus-ratus, gitu ya skoda tu ya kalau nak kira dengan orang musyriki yang begitu ramai pada waktu itu dan kedabai pulak. Orang-orang yang kedabai apabila dia tahu katanya ada orang turut agama baru. Dia turut Muhammad ni. Maka dia seksa, dia khenak dan sebagainya. Tapi apabila Islam sudah pun maju. maju, Mula orang-orang yang kharama, kharama, kharama. Orang-orang yang kafir yang kedabai dulu ketua pemimpin mereka mati adanya orang yang nak jadi pemimpin baru orang yang run baru mereka pun nasi lagi duduk ramah bila dia tengok keadaan yang Nabi duduk dakwah duduk wayak seru nampak penrabbiah nampak Nabi Atur manusia ni ha tuhani ha tuhani nampak boleh orang kafir bukan dia tak gerti tu dia gerti dia tengok Nabi hidup dengan para sahabat hidup berlainan, cara orang ini pasang ini, orang ini pasang ini. Sebab itulah. Apabila Nabi pergi seru orang-orang dia, gi rayak, rayak, rayak, rayak, rayak. dia raya, raya, raya, raya, dia raya. Dia ni? Dia di sini maksudnya orang-orang kafir, musyrikin, mekau. Dan termasuk juga, orang-orang munafik, orang Yahudi yang ada di, di Madinah tapi ayat ni adalah ayat engkau orang akan fa dia kata kalau kami ni tutur quran ah, hak tuhanwi kepada munghe muhammad nas kami ditangkap nas kami diusir keluar dihamak dihalau keluar maknanya kalau dah aku buat aku tutur ajaran islam mundur lah kami nampak tak tak gapo tak masuk dengan orang tak matathan tak standard sebab dia faham orang-orang kafir pada waktu tu dia gamar katanya apabila dia tinggal berana tak kong akidah perbuatan amalan hok-hok dia dok buat mari yang ambil ajaran Islam uh dia berasa katanya mundur dan tak maju benar-benar Sebab apa dok pergi ambil ajar dia baru. Padahal hak tu nenek. zaman zaman dulu. Tinggal. Jadi, Wip hiji, Plum clean. Sampai kau tak boleh nak tubik lah. Daripada syirik. pekak gadik. Tak boleh nak tubik. Lepas nak pergi tinggal. Mudah-mudah kau. Udamu untuk nenek. Seperti mana ayat hak Saya baca belum pada ni. Abu Uthalib. belafa yang terakhir sekali Dalam hidup dia. Alamilah tiap Abdul Mutalib. Aku nak mati di atas ugamu. Pok aku ataupun Tok nenek aku Abdul Muttalib. Itulah hawa-hawa kafe. Dia kecik pensiung diaukan pada waktu tu. Saya baca sekali lagi. Dan mereka yang kafe berkata, kalau kami menyertai mu menunggu petunjuk yang engkau bawa itu. Tunggu kraweh. Kalau kami tunggu kraweh, hah munggu duduk bawuk duduk ngajar duduk wayak niscaya kami dengan serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami tengok lepas tu, kalau kita kiyah dengan zamil-zamila ni orang yang biasa duduk pekak juga dengan amalah-amalah yang tak penuh tu tak jang tinggal padahal tahu katanya amalai sunuh amalai nabi hak nabi duk seru nabi duk wayak. ulama pun pakak royak lagu ni ni cara hak paling betul lagu ni tapi ada lagi setengah-setengah orang ih -setengah ini pada aku tak boleh tinggal lah aku duk buat dulu untuk neneknya pesan kalau dia tinggal kat berasa katanya jatuh jiho habis muoncon namu aku orang tak sebut Ha, kena masuk dengan orang ni, orang tu, orang ni dan sebagainya semua ni ayat yang ada-ada adalah ni tu hop paling, hop penting, hop besar sekali iaitu ni nafsu nafsu manusia tabiak ah hidup manusia ni dia duduk hmm. besarnya, duduk-duk besar nafsu tapi kalaulah dia peringik nafsu dia tubik Baca, habis. Ambil lakan, ambil kain yang Allah Ta'ala rayak, Nabi rayak, para sahabat amal, ulamu, mu'tabari, rayak. Alhamdulillah. Betul, lalu dah cara hidup. Walaupun ada sikit sebanyak cara amal aga tu, amal aga ni. Saya nak misal. Nak misal mudah-mudah. Lalu berbeza sikit sebanyak di segi amal-amal. Semayang subuh baca kunuk, tak baca kunuk. Macam itu yai. Benar ni benar. Ada dalai, ada hilang. Baca bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan baca bismillah kohor. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama baca, cuma baca kohor, baca dia. Benar ni benar hilang. Tak ada kena besar, tak ada kena duduk kecep banyak. Tapi, hak paling besar sekali, tak saya turut ajarin kera'ah. tu paling besar sekali. Tak saya turut sunuh Nabi. Ani cerah tu. Tak saya turut ajarin Nabi. Ini, dia kira-kira-kira suka dengan tautan betul, -betul Walaupun, dia tak ada royak dengan mulut. Katanya, aku tak saya turut kera'ah. Aku tak saya turut ajarin Nabi tapi supang belagot tom lagu-lagu tul halurah ni kampeng ni dia gong lagu gitulah orang okay, apabila hati dia nafsu dia rap tidak dengan ajaran nabi ajaran allah sebab tu nabi ayat dia tanya la yu'minu ahadukum hatta takuna hawaahu tab'an lima jiitu bih tidak sempurna lagi email seseorang kamu sehingga nafsu dia hawa nafsu dia boleh buruk gapo aku bawa aku mengajar aku duk sebar aku duk wayak tengok nabi kata la yu'minu ahadukum tidak sempurna email kita tak ada tak ada diterjemuh katanya tidak beremail seseorang tu tapi bobohnya nak jadi sufah sikit tidak sempurna email seseorang kamu Manna orang tu orang berimeh Tapi bak apa duk, dia besar ke hawa nafsu tak leh terimo ajaran nabi, ajaran Allah. Hang gitu. Tulah orang-orang kafe dia du, takut benar-benar takut ke apa tu? Takut kena hamak tu daripada Mekah, takut jatuh jihad, jatuh tamaning, jatuh cuka siang, ha ba so-so duk kedai dulu, ah kena dak wui kau Muhammad adalah. Kena dak wui kau jadi besar penyai dalam kau. Dia takut hatu Sebab tu setengah-setengah orang -setengah dia dia dia pasang. Perasaan. Saya tak pandai. Nak sebut. Dia pegai pasang kedai-berai. -be, ataupun berasa katanya. Dia ni. Lama orang orang dia puji. Dia sanjung. Dia hormat. Dia apa. Ai Lepas pada ni. Tak ada nama orang tu. Tak molek Bukan tak molek Maknanya. Tak orang yang tak, tak, tak hormat naik ke dia tu naik ke dia ni naik ke orang lepas cuba kita perhatikan ni saya kecek dengan umum ni baca daripada banyak-banyak kitab orang yang tua ingat malam ni orang yang tua orang tua ni kalau dia dia besar duduk itu pun lama you tak say we, orang muda naik like. orang yang baru-baru ah, jangan-jangan-jangan kalau dia buka orang aku aku tak pergi aku nak pergi nak kerong yang ni siapa aku aku mati bah tu kalau dia aku nak nak sambar to dengan tayar ore nak nak, nak nak nak nak naik sisi semula nanti aku nak pan sendiri aku nak nak nak nak bina ore tu gitu, nak jadi support dengan aku ataupun lebih pada aku ya godiknya ore tua kalau dia dok besar dengan hawa nafsu Masya Allah kadang-kadang ha agama dia wak perih terutamanya orang-orang kafe dia takut kan, bila dia hambak keluar daripada Bumi Mekoh, oleh gulungnya Yang menetap, mengapa mereka Berkata demikian Ani Jumlah ni Jumlah orang yang terjemuh Sheikh Abdullah Basmih Dia terjemuh ni, nak jadi cium Di antara perkataan itu, perkataan ni Puk. Mengapa mereka berkata demikian Sebab apa, kecil lagu tu Sebab apa? Sebab Bumi Mekoh, yang Allah Ta'ala We aman, selamat Cuba kita tengok dak. Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman? Ingat dak? Dulu ha hey, penduduk-penduduk Mekah. Raja Abrahah biasa mari suruh nak perutuh Kaabah. Nak khianat, nak bunuh orang-orang Mekah. Mu ingat dak? Ha gitu. Allah Taala wi selamat kepada penduduk bumi Mekah. Dengan hatanya burung ababin adanya batu kecil-kecilah di muncung dan di kaki mari tahu supaya kapal kapal roboh pula ada tahu bung bung bung bung bung kno gajah tu sampai ke jadi supaya daun dimakan oleh hulak hacu lebih di... kena kena orang tu hacu Panahnya batu kecil-kecil yang ada di muncung burung sat ni aku wish selamat kepada puak munhei penduduk Mekah Nah gitulah. Da yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis. Sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Ni tu hay royak ni. Masya-Allah. Nak no, royak katanya bumi Mekah. Yang gapo? Ada segala-galanya, rezeki ha dia ada di seluruh dunia. Beripungnya di di kota Mekah. Nah saya buat sale mudah-mudah. Budu ada dekat Mekah. Ada. Betah jeruk ada di Mekah? Ada. Cuma harga tak super lah. Betah jeruk kita pakai di rumah ni, dengan pakai di Mekah harga tak super, tapi ada tak? Ada. Nak ayat katanya, segala rezeki yang ada di seluruh dunia, tu hai jamin siap-siap ada. Katanya, ada di Mekah. Mereka tak ada bahasa yang ada di Mekah. Sejak daripada zaman jahiliah dulu lagi. Tu hai kepada penduduk Mekah ni, dengan adanya segala rezeki mari kau tu, mari kau ni masya-Allah pakak beri pom situ. Muduk takut ke apa lagi kalau dia munak tu, munak si munak si ikut Allah, ajaran Nabi. Muduk berasa katanya jatuh jihad kalau gimana rezeki tak ada kah? Nak makan tak ada kah kalau gimana? Ni tu hecok cung kepada penduduk Mekah. Ke. Pas kita pun kiah-kiah ambil sendirilah. Maknanya setengah-setengah orang -setengah dia duk pikir, eh kalau dia aku turut Islam, tak maju aku nampak gorak aku turut Islah dia berasa katanya kena turut pasang pasang, orang-orang kafe kena masuk dengan orang-orang pasang mata tan tinggi, tanak tinggi, oh barulah nampak katanya hebat Baru duduk sekali orang Islah, turut Islah um, nampak seribah, pakai kain nampak supaya nak jatuh kain hmm, pakai puak-puak pakai selipar. dia berasa lagu tu Ani sebab tu kita jangan sama sekali fikir benar-benar yang dia panggil nanti nak turuk otak nak turuk nafsu saja turukkanlah ajaran Allah ajaran Nabi dalam pimpinan Ar-Rahman Dia terjemuh lagi nak jadi masuk jumlah yo yo jawab situ kami telah menjadikan semua itu Ni ayo-ayo kafe dia kecek lagu tu dan Allah Taala pun jawab katanya yo kami kami sungguh rezeki kepada ahli muka dengan tak biasa lapar dahaga kemarah siapa kau tak ada makan ni nak makan Alhamdulillah tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur iyalah walakinna aktharahum la ya'lamun ya, ya basah ni pasang tu heraya walakinna aktharahum walakinna aktharan nasi Akhara artinya kebanyuk ke Khonsuanyai Tak tahu, tak syukur ha, tu. Dan Dok belakang Dok tu dok, gani dok Hak pasang Hak molek, molek molek, dok belakang Allah bosan eh Sebab tu kita ambil satu ayat daripada Suratul Qasas hari ni Mari bubuh di dalam hidup kita Dengan secara rekah ni saya katanya Jangan turut nafsu Tapi turutlah ajarin turut lakan lakan kata lagu mana walaupun khilah sikit sebanyak ulama tu, ulama ni, ulama tu, ulama, tu, ulama ni kita pakai maknanya, kita kena pakai menjadi luah, cara kita mikir. memikir otak-otak kita ni kena buka jadi luar untuk guru mengajar, babo mengajar jangan mengajar selorang ada 10 lain kita buka pun habis 10 lain ni, orang buat jalan 10 lain muna pergi jalan mana boleh belakang jalan ke tepi jalan ke tepi sekali kawasan nah, orang yang lama jangan pergi kawasan orang yang nak pergi dah jangan pergi kawasan gambar kena pakak pakar pergi belakang ngajarlah wilwah akak umat nak jadi maju bukan ngajar ngajar, ngajar, ngajar banyak bos, thai sekali. kita ambil soal ini sudah apa-apa dah? apa-apa dah? apa-apa banyak? pokok oh, ya, mazhab tu mazhab ni mazhab tu goto, goto, go tu bos suuk sekali hmm, kita mazhab syafi'i, tak salah turun mazhab lain mazhab lain bukan mazhab kita masya-Allah C okay, katanya kalau lah ngajar lagu tu sepik sepik okey lepas tu timbuhnya soalalah kita mesti sangkat mazhab tak ha ni jadi besarlah masya-Allah ni jadi masya-Allah besar kita semua ni kena sangkat mazhab tak sehingga orang tanya saya saya faham ke tanya orang tanya tu je ya, tak reti. Dia ya, tanya ustaz-ustaz, nabi ini mazhab ke apa? Saya kata nabi nabi mazhab tu dia ya, dia ya, ya timbul lepas pada nabi mati tu. Lepas tu dia ya, katanya kalau dah nak nabi tak sangkat mazhab, pas nabi wa amalah no, kena ke tak? Ah, siaplah. Kita kena duduk Atibai So, so, so, so so, Boleh jadi Ya, peheh well, Boleh jadi Ya, tak peheh Allah alam lah Kita ta tanya pun Kita Naik tanah, Nanti kita kena duduk Waya Gitu Ya, rizami-zami Dulu no. Ya sangkat Dia berasa Katanya Dia Kena duduk Dalam mazhab nah, Kita syafi'i Hak ni maliki Hak ni hanafi Hak ni hambali Tapi sebenarnya ikut kita nak turut mazhab mana-mana. Ikut nak turut mazhab mana Saya misal mudah-mudahan jadi panggil pagi hari ini dah. Nak bayar katanya zakat. Ha sebut zakat. Zakat fitrah dalam mazhab syafi'i, kita kena bayar hanya makan ni yang orang naik tempat nan nan. Maka. Pak kita geranglah kan dah. Kan? Pak kita berah. Kalau turut mazhab syafi'i sungguh kena bayar berah. tak boleh bayar duit. Tapi dalam mazhab Hanafi Soh Dan dia senap senun Bayar duit Lebih daripada bayar berah Takdir katanya Orang yang sorai nama Yusuf Dia miskin, dia fakir Orang yang berah ke dia setambung Seteh so umur Mari sorai berah Mari dua berah Berah, berah, berah we, Duit tak ada sekat habuk Kawan nak beli Nak, nak beli laut nasi pun tak ada Berah Seteh so umur tengok Orang yang dulu Dia mikir lama Orang Mazhab Hanafi, mazhab mula-mula sekali dia nampak katanya boleh tiap di antara duit dengan beras ataupun gandum kau, jagung kau, tamar kau apa pun Tiap duit. Ambil duit sini Wei duit bismillah dengan niat zakatnya. Aku beli maka nak beli baju raya kau, beli lauk nasi kau, beli kong. apa. Lelah. Tengok ah. kalau misal katanya kalau kita ngaji, so lah ya, kena keluar beras, kena keluar beras. Sungguh katanya beras, orang pakai makan belako, makan nasi tapi keperluan hak lain-lain tak ada. Nak beli kepada nama? Kawai duit tak ada, beras sambung duduk dalam umur, 3 4 guning. Hang gitulah. Nah, panjang sikit panggil hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu alal Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.